Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 5 ingin melakukan persilangan pada tanaman tomat kali ini persilangan yang dilakukan adalah persilangan dalam yang artinya persilangan dilakukan dalam satu spesies yang sama tujuan dari persilangan ialah mendapatkan keturunan dengan sifat unggul yang dimiliki masing-masing tetua baiklah di sini saya akan menjelaskan cara-cara melakukan persilangan itu cara yang pertama pilih dua tetua bunga tomat yang masing-masing mempunyai karakter yang diinginkan misalnya tinggi tanaman -tahan penyakit daya adaptasi dan lain sebagainya memiliki warna buah untuk bunga betina dipilih yang masih kuncup dan untuk tetua jantan yang telah membuka sempurna dan masih segar cara kedua yaitu kastrasi kastrasi itu sendiri ialah suatu kegiatan membersihkan bagian tanaman di sekitar bunga seperti membuang mahkota dan kelopak setelah itu melakukan emaskulasi emaskulasi adalah Kegiatan membuang alat kelamin jantan atau statement pada tetua betina sebelum mekar atau sebelum melakukan penyerbukan sendiri. Dan selanjutnya dilakukan penyerbukan pada tetua betina dan tetua jantan. Setelah selesai melakukan penyerbukan silang, bunga yang sudah diserbuki ditutup menggunakan plastik atau penutup lainnya agar bunga yang sudah diserbuki tadi tidak diserbuki oleh penyerbuk yang lain baiklah mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terima kasih